Akankah dolar Kanada siap bergerak bearish? Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan dolar Kanada terlihat masih berada dalam tekanan bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi rebound. Perhatikan, jika pergerakan dolar Kanada bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,23625 sampai 1,23958, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar Kanada kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.22704. Sebaliknya waspadai jika harga dolar Kanada terus bergerak ke atas dan menembus level 1.23625, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.24496. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212